pengrajin parang ini pak Usup dari tahun berapa dimulai kita melanjutin punya almarhum orang tua kita lah baru 5 tahun kadang-kadang ada juga yang dari Tanjung Balai, Tanjung Batu, oh, Tanjung, Balai, Tanjung, Tanjung, Tanjung Batu. Binang juga di luar kota ada juga ya yang khususnya yang yang Batam lah orang-orang tubuh di Batam rata-rata rata-rata memesan kepada pak Usup ya tergantung bahan kalau bahan fair ya kita patrol 150 oh, ya kalau bahan bearing tuh bisa 200 2,5 tergantung ukuran Halo, assalamualaikum guys. Selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi bersama channel saya, Erik Basra Official. Baik kali ini, guys, kita akan coba meliput oh, salah satu tempat teman kita, guys. Ya, ada di sekitar Barelang, beliau seorang perajin parang di Kota Batam beliau ini yang konon katanya dengan hasil pengrajin parang bikin parang bikin pisau bikin yang tajam-tajam lah guys bisa meraup untung sekitar puluhan juta dalam perbulan guys gimana uh, situasi tempat dan kejadian di tempat pengrajin parang teman kita ini yuk sama-sama kita lihat guys Ayo selalu ikuti perjalanan saya ya guys, tapi sebelumnya agar tidak ketinggalan uh, sebaiknya di subscribe, like and share ya geser agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, ayo lanjut ke jalan guys Nampaknya sudah tidak begitu jauh lagi ke tempat um, teman kita sebut seorang so, terakhir parang di Kota Batam yaitu Pak Usmesha. Ya. Karena kita sudah sampai di sekarang di markas Yonif 136 Kota Batam, guys ya, tidak begitu jauh lagi dari sini. Nanti kita lihat juga, guys, uh, gerbang markas Yonif 136 Batalion, ya, guys ya mungkin ada sekitar satu kiloan lagi guys dari markas Yonif ya, 36 nih guys ya ke tempat teman kita tersebut ya sama-sama ikuti selalu guys perjalanan kami ya guys ya ya inilah guys markas Yonif 36 oh, gerbang tersebut guys ya markas tentara guys yuk lanjut guys kita Jalan lagi ke tempat tujuan kita tersebut, guys. Ya, tempat teman kita tadi, seorang pengrajin parang tadi, guys. Ya, halo guys, sekarang kita sudah nyampe di tempat teman kita tersebut, ya, pengrajin parang di kota Batam, eh, tempat pembuatan gimana parang dan eh, pisau atau... Ya. tempatnya di barelang sebelum Batang satu barelang guys. ya ini dia guys tempat pembuatan parang tersebut guys eh uh, tempat pandai besi di rumah teman kita guys ya uh, di. Barelang sebelum liputan satu tempat pembuatan yang tajam-tajam di sini tempatnya guys ada pembuatan parang ada pembuatan pisau dan cangkul lengkap semuanya di sini guys buat uh, pembuatan yang tajam-tajam uh, nanti kita lihat juga guys gimana situasi di dalam bentuk-bentuk tempat pembuatannya guys uh, bagaimana cara pembuatannya juga kita liput nanti guys ya ayo kita saksikan ke dalam guys. Lanjut bersama saya, guys. Ini, guys, klien-klien uh, yang ingin memesan uh, golok parang pedang pisau semua, ya. Ini bos apa? Ini bos parang, bos Bakan gorengan, guys. Iya, ini bos pisau, guys. Oh, iya. Ini orderan uh, mereka. Ini yang ini satu truk, mau ngambil parang nih guys, ya satu pickup. up yo sebelum kita lihat dulu guys ya kita lihat dulu bentuk-bentuk parang yang akan di oke okay, guys ini bentuk bentuk-bentuk uh, parangnya ada pisau ada parang ada kolo, ada juga pedang guys ya nah. yang ingin mengorder silahkan guys langsung aja ke barelang sebelum jembatan satu ya yang tukang bikinnya Wong Palembang Kak Usuk guys nanti kita bincang-bincang sedikit dengan Kak Usuk Barang. tukang ya. uh, perajin parang ini guys ya oke okay guys kita sudah berbincang-bincang uh, dengan itu uh, klien yang akan membeli parang ya bapak uh, ke sini mau beli parang pak ya Ya, gadiran saya kemarin mau cari parang, mencari parang ya di rumah. Kira-kira kegunaannya buat apa aja, Pak? Banyak buat motong-motong kelapa, oh, buat motong-motong iya. kayu. Sangat diperlukan. Iya, iya misalkan dengan motong burung, Pak ya. Iya, iya, iya. dengan Bapak ini juga uh, klien yang akan membeli parang juga, Pak ya? Ya, kita lagi menempah ini gitu, Guys. Oh, lagi iya. kita pesan dengan Uh, pembuat parangnya nah, bersama Bapak ini juga ya uh, yang akan buat parangnya ya ngomong-ngomong nah, kita akan bincang-bincang dikit dulu dengan uh, pengrajin parangnya ya uh, beliau ini Wong Kutogalo berasal dari Palembang ya ngomong-ngomong Palembangnya mana ini uh, Pak ya Palembang di pelaju. Oh di Pelaju beliau orang pelaju pengrajin parang di kota Batam ya bertempat di Barelang kita bincang-bincang sedikit dengan uh, Bapak. Bapak saya pak? Bapak? bapak Usup, ya. Kita ini. Baik, guys, kita akan coba berbincang-bincang dengan Bapak Usup, uh, seorang perajin parang, ya, di Kota Batam. Beliau ini bertempat di Barelang sebelum Kecamatan 1, Barelang. Baik, kita coba dulu. Pengen nanya dulu bersama Bapak Usup, ya. Kira-kira... Pengerajin parang ini Pak Usup dari tahun berapa dimulai? Kita melanjutin punya almarhum orang tua kita lah, baru lima tahun. Baru lima tahun ini tahun meneruskan usaha orang tua ya Pak Usup ya. Oh, ya. Sudah sudah sekitar lima tahun ya, Membira. habis dari orang tua. Ya? Untuk pembuatan perharinya kira-kira ada berapa barang Pak ada di siap saja Kalau perharinya ya kadang tergantung pesanan lah kadang 10, oh. kadang 5 aja Pokoknya minimal 10 biji sudah siap Sudah siap perhari 10 biji ya tergantung orderan ya Kira-kira uh, yang mengorder ini khusus di Pulau Batam atau uh, di luar Pulau Batam ada juga barangkali? Kadang ada juga ya dari Tanjung Balai, Tanjung Batu, oh, Tanjung Balai, Tanjung Pinang juga. Di luar kota ada juga ya? Ya, khususnya yang, yang Batam lah. Orang-orang kebun di Batam rata-rata. Rata-rata memesan -rata ya. kepada Pak Usup ya? ya orang tubur. bangunan pun ambil sama kita juga. Oh. Kalau untuk perpisisnya harga parangnya bervariasi berapa kira-kira? kalau tergantung bahan kalau bahan fair ya kita bandrol 150-150 oh, ya, kalau bahan bearing itu bisa 200-2 setengah tergantung ukuran tergantung ukuran ya. kalau oh, pisau itu kira-kira berapa kalau pisau ada harga 100 ada 80 hmm. ya, yang bahan-bahan hmm. bearing sama per lah ah, ah, ah. kalau begitu kita nanti mau pesan juga ya barangkali guys di rumah yang membutuhkan parang atau pisau mungkin bisa juga mengorder sama Pak Usup ini ya, harganya cukup terjangkau lah ya, kita pun pakai garansi kita pakai ada, ada Oh pakai ada garansi itu, juga ya ada garansi juga guys Garansi, kira-kira berapa lama garansi ini bos? Ya, kita kalau memang bahan kita jelek ya kita garansi lah. Kalau memang orang tuh bilang kita bukan fair apa hmm. gitu kan hmm. boleh kita kita garansi itu. Mama melor apa boleh dibawa lagi. Di situ. Ya, ya. Jadi di sini semua tempat pembikinannya pak Usup ya? ya, ya. Oh, oh. Berhubung kita gas datangnya ke sini. Uh... Udah sore, jadi uh, cara pembuatannya belum sempat kita liput guys ya Mungkin di uh, next episode selanjutnya Mungkin kita liput juga cara pembuatan parangnya ya Bersama Pak Usup ini Ini alat-alat pembuatan parang tersebut guys ya Mungkin kita lihat juga gimana cara pembuatan parangnya Beliau ini sudah uh, cukup dikenal di Kota Batam, pengrajin parang ya. Baik guys, itulah tadi uh, sekilas informasi kita dapatkan dari Pak Usup ini seorang pengrajin parang ya di Kota Batam. Uh, mungkin di lain waktu baru kita ambil uh, apa uh, tutorial untuk bagaimana cara membuat parang tersebut guys. Oke okay, guys, sekian dan terima kasih guys. Oke terima kasih Pak Usup sudah memberikan uh, informasi tentang uh, pembuatan parangnya uh, Bagaimana harga-harga tersebut mungkin terjangkau lah sama masyarakat ya Terima kasih informasinya mungkin uh, next selanjutnya kita ambil uh, Pak Usup ya tempat pembuatan parang ini bagaimana caranya